Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, terpantau turun, baik untuk cetakan U, sedangkan cetakan Antam tidak berubah. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 564.000 sama dengan harga kemarin, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 518.000, turun Rp 1.000. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 123000 tidak berubah dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 970.000, turun Rp 3.000 dari sebelumnya. Titik, lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.877.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual rp 4.753.000 Sekian harga emas untuk tanggal 30 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.